Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin Wasalatu wasalamu ala asrafil anbiya ilmursalin Wa ala alihi wasabiya ajma'in Asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh La nabiyya ba'da Faqaqallahu ta'ala ta fil quranil karim Awudu billahi minash shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusia mukamah kutiba ala alladzina miau kabalikum laallakum tatakun Al ayah sadakallahul adhim amma ba'duh Puji serta syukur atas hadiah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan Di antara nikmat iman, islam, nikmat sehat, wa alfiyat sehingga pada detik ini kita masih dapat diberikan kenikmatan, makan dan minum, bisa bernafas, dan semoga kita selalu diberkahi oleh serta Salam sejahtera, berupa mari kita cerahkan ke kepada Habibana wa Nabi Ana Muhammad, Shallallahu alaihi Wasallam. tak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabiin, tabiat, dan kepada kita, selaku umatnya, yang insya Allah mengikuti ajarannya, dan semoga mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Kedirian saya disini insya Allah akan memberikan sedikit ilmu yang saya miliki untuk sahabat gerah yatim semuanya Semoga ilmu yang saya miliki ini bisa bermanfaat untuk semuanya Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada bulan Ramadan kali ini pada bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang kesembilan di dalam tahun Hijriah Dan bulan Ramadan banyak sekali kemuliaannya juga hikmah-hikmahnya Bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga puasa termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Dalam bulan Ramadan banyak sekali hikmahnya. Salah satunya adalah hikmah menahan rasa lapar dan minum. Menahan rasa lapar dan minum bisa menjadikan kita renungan agar kita bisa merenungkan bahwa saudara-saudara kita, mereka itu banyak sekali yang masih kekurangan makanan dan minuman seperti fakir, miskin, anak yatim, dan orang-orang yang serba kekurangan. Dengan demikian, kita bisa merenungkan uh, diri kita agar kita bisa memotivasi diri kita untuk berbagi bersama agar mereka pun bisa merasakan makan dan minum seperti kita yang biasa kita lakukan setiap harinya yang kedua, puasa bisa menguatkan diri kita dan jiwa kita karena apa? ketika kita puasa, kita kan menahan laus dan lapar berarti kita juga bisa memperkuatkan jiwa naga kita agar kita bisa kuat uh, ketika Allah memberikan ujian atau cobaan ke kita Agar kita tidak gampang menyerah dan juga tidak gampang mengeluh, yang ketiga, puasa mengajarkan kita agar lebih sabar. Karena itu, kita akan lebih sabar ketika Allah memberikan kita suatu ujian atau pencobaan yang kita hadapi. Kita bisa sabar menghadapinya, dan kita akan yakin bahwa Allah selalu ada bersama kita, dan Allah akan memberikan kita jalan keluarnya. Yang keempat, puasa akan e, menjadikan tubuh kita lebih sehat. Karena itu, Allah SWT pasti menyehatkan kita, diri kita ini, ketika kita berpuasa lebih dari sehatnya ketika hari-hari biasa ataupun hari-hari sebelum kita berpuasa. Dan selanjutnya, hikmah dari bulan puasa yaitu bulan puasa, eh, puasa kita bisa menghindarkan diri kita dari sifat tamak, serakah, dan juga iri dengki karena dengan berpuasa kita tidak akan tamak karena kita bisa merenungkan dari poin pertama tadi dan kita bisa memisihkan sebagian harta kita untuk membagikan kepada anak yatim dan anak yang membutuhkan, dan juga orang-orang miskin dan semua orang yang membutuhkan. Selanjutnya, dengan berpuasa kita bisa diajarkan atau bisa merenungkan bahwa kehidupan kita bisa lebih disiplin dan juga kita bisa lebih rendah hati agar kita juga bisa Uh, memotivasi diri kita untuk berbagi bersama yang terakhir uh, berpuasa bisa mengajarkan kita agar kita juga bisa melawan hawa nafsu kita karena pada saat bulan Ramadan itu kita pastinya uh, menahan diri kita dari yang namanya kemaksiatan, dari uh, ngegibah, ataupun kita menahan diri kita dari perkataan-perkataan yang jelek ataupun memikirkan mikirkan yang buruk dan kita bisa menjaga perilaku-perilaku kita dan tutur kata kita agar terjaga karena dalam bulan puasa pastinya kita tidak akan ingin untuk mengurangi pahala-pahala dalam bulan puasa tersebut demikianlah hikmah dan keutamaan dalam bulan puasa atau bulan Ramadan Semoga kita semua bisa merenungkan dan juga bisa menjalankan hikmah atau keutamaan tersebut. Dan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan bisa bertemu di bulan Ramadan berikutnya pada tahun berikutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan perilaku saya yang tidak mengenakan hati. Dan semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat gelayatin semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri, akhiri wabila hitafiq, wabila wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.